Oh, oh, oh. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya Ytechres Mantou guys. Nah, kali ini saya akan mau berbagi cara memperbaiki PC HP. Ini kerusakannya no display atau tidak nampil gambar sama sekali. Nah, ini telah saya selesai servis, saya coba dan telah nampil. Saya akan kasih tahu caranya. Tonton terus video ini sampai akhir. Ingat jangan di skip. Oke, okay, sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, comment, dan share di bawah video ini untuk mensupport terus channel YouTube saya ya guys. Nah, jika sudah, yuk kita langsung saja cekidot tutorial cara memperbaikinya nah yang pertama kita lakukan adalah buka casing CPU nya kemudian kita buka baut motherboard nya guys kita putar dulu menggunakan obeng seperti ini nah setelah kita buka buat motherboard, motherboard tadi kita ambil motherboardnya seperti ini kita buka dulu uh, baterai cmos dan kita lepas pada tempatnya ini nah, kita, kita buka dulu ram juga kita copot ya guys hati-hati tepuknya short ram nantinya Oke, kemudian kita buka uh, jumper BIOS ini. Ini kemudian kita angkat IC BIOS-nya ini. Nah, setelah kita angkat kemudian kita flash BIOS ini kita pasang program sistem yang baru ya, guys. Nah, setelah kita pasang anak flash, kemudian kita pasang dijamin berhasil 100% guys jangan lari-lari kemana servisnya cukup yang ini saja ya jadi cukup sekianlah video kita kali ini cukup sekian dan terima kasih guys mantap